Uh Guluh Kamu siapa? Habis Habis senang Anak anak ngai kamu orang Cina kamu jin Cina habis anakmu anak buah saya anak buah kamu anak buah kamu habis ya kamu senang aja punya Itu yang ada yang ngadap kamu itu murid saya kan? Itu. Itu murid saya. Iya ini orang pulang aja. <laughs> hmm. ada, ada dia cerita. Dia cerita kamu dia ngadapin kamu katanya. Bukan. Itu teman saya. Iya, udah masuk Islam kan? Hmm, Islam Atas izin juga. Allah. Ha. Saya pengen siap Semua, punya orang Bu sekarang. <tik> sekarang akhirnya bertemu ya hmm. nah inilah saya hmm. sebenarnya bukan guru-murid gitu sih saya pun ya bukan gak orang hebat bukan saya ngajarkan dia bukan saya cuma sharing-sharing pengalaman rugi aja cuman dia nyebut saya guru gitu Ya udah saya dia dia murid. <laughs> ya inilah dia saya gitu. <laughs> Pengen ketemu saya. Mau tantang punya. Apa? Mau tantang punya. Mau nantang. Kamu nantang saya? nggak usah, nggak perlu. Oh, kamu bisa bahasa Indonesia ya sekarang ya? Ngakses otak dia ya? Saya nggak punya apa. -apa. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan orang hebat Coba kamu lihat saya ini, tidak ada apa-apa kan? Kosong Dah, dengarkan Sama ceritanya, sama tujuannya Sama-sama ngajak kalian masuk Islam, sama, saya dengan murid saya itu sama Kenapa kafir Iya, saya tahu Kamu nyembah iblis ya? Semua <laughs> dewa dewa. Namanya Tuhan itu tidak perlu dikasih sesajen, kasih sesembahan. Masak dewa, masak Tuhan dikasih sesajen. Untuk apa Tuhan makan buah buahan, makan ayam panggang, makan dupa itu makanan buat bangsa mu kan? Iya <laughs> <Ia> kan? <Yeah. laughs> Nanti dulu. <laughs> Kamu tinggal di itu kah? Di kuil gitu? Kucing tempat Loya. Apa? Tinggal tempat Loya. Oh, tinggal tempat Loya. Dukun Cina. Dukun Cina. Oh, iya. Loya itu yang supernatural orang Cina itu. Oh. Oh, kalau Loya itu jinnya jin Cina juga. Tat nggak terasa, hmm. kamu nyorang saya, hmm. <laughs> hmm. kamu nyorang saya, wow, hmm. oh. nggak terasa sih, <laughs> hmm. sakti ya, <laughs> coba kamu lihat depan saya, coba kamu lihat di depan saya, coba kamu lihat, coba kamu lihat, oh. kenapa nggak tembus, coba kamu lihat, aneh hmm? Ada ndak sesuatu di depan saya? Hah? Oh. Huh? Ada ndak? Ndak ada. Iya, ndak ada. Makanya saya bilang saya ndak punya apa-apa. Ndak ada tabir gitu kan? Ndak ada kan? Saktiyo. Kamu tahu ndak kenapa? Karena saya ada yang melindungi. Yang melindungi saya itu Allah. Itu Tuhan saya dan Tuhan kamu. Kamu tahu kok Allah itu Tuhan. Ya kan? Hmm. Cuman kamu ingkar aja. Iya kan? Gak bisa obat-obat orang. Hmm. Kamu ngasih kekuatan kemampuan keloya itu dia bisa ngobatin orang. Ini misalnya saya saya orang sakit yang nyakitin saya jin juga yang lebih kuat dari kamu. Bisa gak kamu ngobatin saya? Bisa pakai negosiasi. Banyak nanti <laughs> Jin lawan jin gitu ya hmm. Jin lawan jin Paling kamu kasih dia darah ya. Iya kan Kasih banyak dia Nanti sikit sikit sikit sikit So lari sebentar nah. Banyak lari sebentar hmm. Apa darah Kalian pakai darah apa biasanya Darah babi, lah. Darah, babi. Darah. darah babi Jadi jin yang ganggu pasien itu dikasih darah babi dia Senang pergi sebentar habis masa kontraknya balik lagi ke pasien sakit lagi tahu saya trik-trik kalian tuh tahu dah kamu loya juga <laughs> kan cuma loya tuh kan kayak gini Philip tuh Mister vampir tuh loya <coughs> dah dah saya dah ngobrolnya Ayo sekarang kita tarung jadi, jadi nak jadi nak kau mengajak saya bertarung. Terasa tak? terasa Tak terasa. Cuba kumpulkan lagi yang besar. Buat api yang besar. Cuba kumpulkan. Nah, kumpulkan. Oh, mantranya bahasa Cina juga hmm. Yuk kirim Lempar lah Lemparlah. Lemparkan saya hmm. Tak terasa oh. Hmm. lah <coughs> Alhamdulillah <Sakti. laughs> Tidak bukan sakti Tidak Bukan Karena saya ada yang melindungi Yang melindungi saya itu Allah Alhamdulillah Kamu tahu Allah? kalian Iya Kan kamu tahu sebenarnya kan Karyane. Cuman kamu itu ingkar Kamu kafir Kamu kafir kepada Allah <tuh> Dah <tuh> Iya <tuh> Ayo da, ikut saya masuk Islam hmm. Murid saya dengan saya itu sama Tujuan sama Ngajak masuk Islam suka banyak anak-anak Aku habis hilang Hilang ya dan kasih bagi tak nak nasi je. Kasih tahu tak mau. Ya udah. Kamu banyak makan darah. Babi juga. Ya okay. <tas>: darah babi sahnya mamuk, enggak saya malah mau ngasih kamu. Ho, bismillahirrahmanirrahim. Maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma ukhila gairillah bi harimat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma ukhila gairillah bi. Haramat عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير وما غير الله بحرمة عليكم الميتة و ولحم الخنزير وما وحيل الله بحرمة عليكم الميتة عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير وما غير الله <gobadan tun> <tun> Hauri datang ke loya itu ngirim bapak ini ya. Itu ya. Hurruma't 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilal ghayril lahi bihurruma't 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilal ghayril lahi bihurruma't 'alaikumul maytatu wad-damu wa ma uhilal kita batalkan perjanjiannya. Baratu min min wa rasulihi hatu min min min wa rasulihi hatu min almusyrikin <tuh> Saya mengajak kamu beriman kepada Allah tinggalkan tuh dewa-dewa kamu itu Di bangsa kalian tuh ada tipu-tipu juga gitu ya, yang ngaku dewa. Di, mereka itu bangsa jin juga kan, cuman tinggal di di langit gitu. Ilmunya sakti, sakti. tuh mereka ny nyuruh kalian nyembah dia gitu. apa, kok kayak gimana? berhenti kalau kami nyembah. Apa yang dikasih ilmu, sihirmu, sihirmu, tidak tinggi nanti. Ya. Hah? Sama derajatnya. Sama derajatnya. Berapa lama tuh? Tergantung kalau obat-obat pola. Berapa ribu tahun? <guluh> Kamu kena tipu tuh. Kau ambil ilmu ambil di pemangkat tanah. Oh, Kau kalau saya mau ambil ilmu ambil pemangkat. Ilmu apa? Kamu mau ilmu apa? Dah, dah, dah. Balik lagi. Inna dina inda allahil islam Inna in dina inda allahil islam Inna dina inda allahil islam Inna dina Kita batalkan dewa-dewamu itu, insya Allah. فَسَارُوا إِلَى مُلْكِهِ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الْأُخْرَىٰ عَلَكُمْ مُذَكَّرٌ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَتُهُمْ دِيزًا إِنْ إِلَّا اللَّهُ بِهَا سُلْطَانٍ إِلَّا وَمَا وَلَقَدْ Afarai tumullah tawel anza wa mana tasa lisatal ufa ala kumudzakar wala hul diza in illa asmaun sammai antum wa aba biha min sulpan iya illa A'fara'aitum illata wal'uzza wa manata al-thalithata al وَلَهُ Alakumu تِلْكَ zakar tilka idhan kismatun di'za Inhiya illa asma'un مَا antum اللَّهُ بِهَا مِنْ biha min sultan إِلَّا ظَنًّا illa dhanna الْأَنْفُسُ tahwal anfus Ilaha illallah, wa ashadu, ashadu. anna, anna. muhammadan rasulullah. rasulullah. Alhamdulillah, <tuh>. selamat datang ke dalam Islam. Saya ini orang biasa, murid saya juga orang dewasa, orang orang biasa, tidak ada keistimewaan apa-apa. Kami hanya minta kepada Allah. Kalau Allah izinkan, maka itu akan terjadi. Kalau tidak maka tidak. Murid, eh, anak buahmu yang katanya kemarin itu dimasukkan Islam ya mereka sudah masuk Islam. Ya Allah, wang mereka di mana? Ya, biasanya sih disuruh ke masjid disuruh ke masjid di rumah dekat rumah bapak ini biasanya ya kamu kesana aja silakan atau nih kamu di masjid depan komplek ini nih. situ aja kamu pergi situ gabung dengan jin muslim ya kamu kan sudah masuk Islam ya wallahu a'lam cuman kamu belum punya iman biar kamu punya iman kamu harus punya ilmu kamu belajar tentang Islam dari mereka bangsa kamu ya yang kedua kamu harus beribadah nah, kamu sholat kamu beribadah lah Ikut mereka tu, ya jenjun Muslim yang ada di masjid itu. Okay, semoga Allah mudah. Dah, bi, kelar, silakan. Subhanallah, di bidadhi malaku tu kulishai, wa ilaihi turjumun. Subhanallah, di bidadhi malak. Alhamdulillah.